Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama tim jurnalistik, tim jurnalistik yang keren dan pastinya gercep. Pada hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu dan paling spesial oleh warga SMA Negeri 4 Kendari, yaitu hari besar SMA Negeri 4 Kendari, yaitu IVOS, Incredible Festival of Smanpat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 4 Kendari dan tentu saja pada hari ini tidak hanya dihadiri oleh para warga SMA Negeri 4 Kendari saja tetapi bahkan para alumni pun ikut serta memeriahkan acara pada hari ini. Mau dengar apa kata mereka? Kepada reporter, saya Persilah. Oke baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 4 Kendari. Nah apa, boleh minta waktunya sebentar? Nah, ya. Jadi uh, untuk harapan Bapak untuk IVOS kedepannya itu apa sih? yang jelas bahwa pelaksanaan IPOS kali ini cukup meriah ke depannya harus lebih bagus lagi lebih tertata lagi dan bisa bisa menyumbangkan atau bisa menarik alumni alumni di dalam rangka mempersatukan semua keluarga besar SMA 4 Kendari. Oke Wah. Wow. Nah selanjutnya pendapat bapak tentang AIFOS yang tahun ini nih apa saja? Alhamdulillah pelaksanaan tahun ini cukup meriah dan uh, dukungan alumni sangat banyak dan dukungan dari semua. Uh, Stakeholder itu juga sangat banyak dan pihak swasta juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini, ini adalah bagian dari proses belajar buat anak-anak sehingga mereka ke depan menjadi orang-orang yang baik karena prinsipnya bahwa pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas saja tetapi ini adalah bagian dari belajar. Itu bagian dari belajar dengan demikian dengan proses-proses kepanitian yang seperti ini, dilatih semua siswa untuk selalu mengelola semua event-event yang lebih besar lagi dari kegiatan AIFOS kali ini. Oke, kalau boleh nih satu kata untuk AIFOS chapter 6 nih Pak. Satu Saya kira ini adalah yang the best. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi jawaban dari Bapak Kepala Sekolah de, SMA Negeri Empat Kendari. Selanjutnya kita akan beralih ke alumni dari SMA Negeri Empat Kendari. Ikutin terus teman-teman, sekarang saya sudah berada di samping alumni SMA Negeri Empat Kendari yang turut ikut memeriahkan acara IFOX Chapter 6 2022 ini. Nah, permisi Pak, bisa sebentar? Nah, menurut apa sih pendapat Bapak tentang IFOX Chapter 6 tahun ini? Ayo, saya kira cukup kreatif, banyak kegiatan, Eh, saya kira ini ajang yang sangat, mari bagi Aihos untuk sebuah alumni, eh, sehingga semua alumni merasa akhir pagi untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Oke, okay, kalau wow. untuk harapan untuk kedepannya nih Pak, apakah Bapak punya harapan untuk Aihos kedepannya? Uh, saya kira harapan ke depannya eh, terus ditingkatkan kegiatan-kegiatan eh, kegiatan, eh, semacam ini, uh, dan saya akan percayalah bahwa... Uh, panitia atau yang tergabung di Urusan alumni akan ya, terus ya, melanjutkan kegiatan-kegiatan selama macamnya Oke. Oke, terakhir satu kata buat iBos Chapter 6 2022 ini, Pak. terima kasih Pak atas waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi wawancara dari alumni Negeri Empat dari. Mungkin selanjutnya kita akan wawancara beberapa band lokal yang akan memuliakan iBos Chapter 6 2022 ini. Itu Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu band lokal yang akan memeriahkan IFOAST Chapter 6 2022 ini. Nah, pertama nih Kak, e, bagaimana perasaan Kakak sebelum tampil di IFOAST Chapter 6 ini? E, perasaannya ya cukup senang lah, karena di event yang eh, saya juga termasuk dari apa, Re, eh, alumni SMA 4, ya cukup senang lah bisa berpartisipasi untuk ikut di acara ini. Oke okay, kak. Kalau... Uh, cukup excited karena dari beberapa bulan dari beberapa bulan lalu in, uh, infonya sudah tersebar luas kalau Evo akan ada lagi di bulan Desember ini jadi ya cukup excited untuk main lagi di sini. Oke, okay. untuk selanjutnya apa sih persiapan Kakak dalam mempersiapkan tampil di Evo Chapter 6 ini? Ya, paling mempersiapkan yang harus disiapkan, ya, karena kita bukan cuman untuk bermain, untuk cuma tampil. Jadi, kita persiapkan semua dari masalah visual, masalah persiapan, instrumen-instrumen, eh, dan pastinya latihan. Oh, kalau karena iPhone ini spesial, jadi kita harus siapkan juga yang sesuatu yang spesial dari kita. Oke, terakhir, nih, Kak, satu kata dong untuk iPhone chapter 6 ini i Foss Chapter 6 ya? Mantap. Keren, mantap. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara dari band lokal yang akan memeriahkan acara i Foss Chapter 6 2020 ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, itulah kata mereka mengenai i Foss Chapter 6. Sampai jumpa di next video. Kami dari tim jurnalistik mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah!